Melihat tawamu mendengar, senandungmu terlihat jelas di matamu, warna-warna indahmu menatap langkahmu, meratapi kisah hidupku. Terlihat jelas bahwa hatimu Anugerah terindah yang pernah kumiliki Sifatmu dan selalu Rodakan ambisiku tapi kan kilafku dari bunga yang layu Saat kau di sisiku kembali dunia ceria Tegaskan bahwa kamu anugerah terindah yang para ku miliki Meratap langkahmu, meratapi kisah hidupmu. Terlihat jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah kumiliki. Meratap langkahmu, meratapi kisah hidupku, terlihat jelas. Bahwa hatimu anugerah terindah yang para ku miliki. Oh. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di mataku warna-warna indramu, meratap langkahmu, meratapi kisah hidupmu, jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah kumiliki melihat tawamu mendengar senandungmu terlihat di mataku, warna-warna.